tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia seputar idolak kesayangan Lesti dan Rizky Pilar tentunya. Baiklah para sahabat luar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah ungkapan spesial pastinya para sahabat ya dari dokter Fanny ini membahagiakan kita semua Alhamdulillah persahabat Ya Dr. Feni selalu mensupport idola kesayangan Ini foto bareng dengan Abang El Lagi digendong ya oleh dokter Masya Allah Abang El Gemes banget, ganteng Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Amin Ya robbal Alamin Dan di postingan ini pun persahabat Dr. Feni ini mengunggah sebuah kalimat Yang tentunya membuat kita semakin bahagia juga Hello baby El kesayangan Ganteng dan gemes banget kamu nak sehat-sehat selalu ya kalian lesti kejuara rezeki bilar wah masya allah banget ya dokter Penny aja mengatakan bahwa BBL itu ganteng dan sangat menggemaskan mudah-mudahan tentunya doa-doa baik dari orang-orang yang tulus Dijabah di dan terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin ya robbal alamin. Di postingan dokter Fenn juga tentunya ada kalimat komentar yang diberikan oleh Bunda Lesti Mengatakan, "Aduh dokter, love, katanya tuh Masya Allah banget ya Bahagia sekali kita melihat momen seperti ini Mudah-mudahan selalu banyak doa-doa baik, dukungan, support dari orang-orang baik juga kepada Lesti dan Rizky Bila Ke kabar selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ini momen spesial, dijungguin oleh Cici Airin Tanu ya Hari ini Masya Allah Baby L bahagia sekali Tentunya dijungguin oleh Cici Airin Tanu. Dan ada sebuah kalimat doa nih yang diberikan Oleh Cici Airin Tanu, senengnya lihat Baby L So cute, lucu banget Sehat maminya juga, didalasi kejora cantik dan sudah langsing wow, Masya Allah banget ya kita bangga dan kita bahagia sekali karena orang-orang hebat tentunya banyak yang mensupport idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat kita lihat juga nih ke momen berikutnya di sini kita lihat juga persahabat ya wow ini ketika sasi berfoto ya masya allah dan tentu ada sebuah kalimat doa lagi yang diberikan Kongrats mendapatkan baby baik dan lucu seperti Papa Rizky Bilar dan Mama Dede Lesti Kejora Masyalah banget ya, ternyata doa-doa baik semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar Kita sebagai fans sejati juga harus tetap kompak, harus tetap solid Mendoakan, mensupport untuk idola kesayangan kita, Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat, ya tuh, BBL sangat ganteng banget ya, lucunya. BBL katanya persahabat ya, pasti yang melihatnya pengen nyubit pipinya sambil pengen cium ya, Masya Allah, saking gemasnya mudah-mudahan dewasa nanti seperti papa dan bundanya, membanggakan kedua orang tua. Amin. Dan selanjutnya juga kita lihat, di sini ada info penting, persahabat ya, karena sudah di di channel YouTube Leslar Entertainment vlog terbaru ketika momen acara Akika. Di balik kemeriahan tasyakuran Akika Abang L tuh, yang belum mampir silahkan mampir karena ini seru banget. Yuk, sama-sama kita kompak untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Berikutnya juga bersahabat ada sebuah unggahan spesial. Ini unggahan dari igasnya Papa Bilar yang diripost kembali oleh akun Family atau 23 Yang manis ini kedatangan tamu spesial juga dari Dr. Eccles. persahabat ya. Wow, masya banget. Kita mendapatkan bocoran juga persahabat ya, bahwa Dr. Eccles dan Papa Rizky Bilar akan memberikan sesuatu kejutan yang sangat bahagia pastinya. Mudah-mudahan semua yang diperlancar, semua yang dipermudah, apapun yang dilakukan oleh. Idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat kesen juga yang dituliskan Apapun yang mau dijalankan Semoga berjalan dengan lancar ya Amin Tuh. Kita hanya bisa mendoakan, mensupport dan mendukung Apapun yang dilakukan oleh idola kita Selanjutnya para sahabat perhatikan juga Ada sebuah engganerigesnya Bunda Lesti Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah kalimat Sampurasun sambil emot memohon maaf nih persahabat ya. Wow kita dibuat penasaran ada apakah persahabat di balik kalimat Sampurasun Bunda Lesti kejora? Perhatikan juga di unggah berikutnya dari akun Femulinas kelas 23 ini meripas kembali unggahan yang tentu diposting oleh Bunda Lesti kalimat Sampurasun di sini banyak sekali komentar yang diberikan oleh para fans. Ya, ini dari akun Instagram Murbos terus gua mengatakan sampurasun itu kalau orang Jawa permisi atau amit atau nuwun sewu gitu bukan sih katanya tuh persahabat ya. Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun sah dan 368 mengatakan, hmm ada apa ya?" katanya tuh. Ada yang penasaran juga persahabat ya, ada apa? Tentunya dibalik kalimat sampurasun yang di Tulis yang diposting oleh Bunda Lesti di guest pribadi miliknya Dan kita lihat juga jawaban komentar dari akun dan tas score M mengatakan Nyapa? Ya elah katanya tuh bersahabat ya <gifat> Ada juga tanggapan yang diberikan dari akun Tai Siti 31 Gak ada apa-apa sampurasun itu menyapa Ibarat apa kabar gitu Masya Allah banget ya Tentunya kita harus berpikir positif kita doakan saja mudah-mudahan Lesler selalu bahagia dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan tentu persahabatnya kita masih menunggu kabar kejutan bahagia dan tentu informasi terbaru dari Lesti Rizki Rizky Bilang. jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar